Halo, Shalom, selamat siang teman-teman. Hari ini saya bersama dengan tim rombongan dari wilayah 6 klasis atau Lembeya. Hebat. Sepulang berpakaian transiki dan Manopar. Halo pagi Jawa. Nah, kita hari ini sudah selesai sinode dan kami sekarang berada di dermaga Waropen teman-teman bisa lihat di belakang saya ada kapal sebentar saya bersama dengan turun rombongan kita akan berangkat ke Manokwari. nanti teman, teman besok pagi jam sembilan kita akan tiba di Manokwari. Teman, teman jangan lupa subscribe channel dan stay subscribe channel Oh tiba di. Parco jam berapa? Ini ada kaitan dengan penjualan dari petugas kabarnya yang berlama-lama di Kalau tidak berarti kita tiba-tiba jam enam pagi. Tapi yang berangkat dari kunting dari bulan 6 itu berapa klasi? di mana? saya kurang aku, ya, itu berapa? Ya, 12, yang kemarin ada nama lagi? 12 penambah yang kesepakatan sidang sinode yang 18 di Waropen ada beberapa klasus yang sudah dimekarkan berdiri sendiri, untuk mengatur diri sendiri tidak jadi bakal lagi, sehingga berjumlah semua 12 klasus Iya. Iya. Iya maksud supaya mempermudah alur jalannya pelayanan sehingga tidak terkesan di lapangan ada anggota jemaat yang tunggu pendeta sampai dari matahari naik sampai terudah amin, amin. itu persoalannya sehingga perlu pemekaran supaya pelayanan itu bisa berjalan nah, akses pelayanan itu bisa berjalan baik nah, sinode, itu, sinode juga tetap ya, sinode, sinode harus menurunkan mekan, pendeta eh, yang memekarkan dua lagi dan Sinode harus harus terbitkan SK untuk pendeta Berita muda yang ditamatkan, supaya turun terjun ke lapangan, sebab iman orang percaya orang Papua ini perlu dibenahi supaya maju, mengenal Kristus untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali. loh, nah, ini waropen, intermeng waropen, coba di sini sana, waren tuh sayang, tanah sayur ya aman, ah, ah, wah, oh. ayo saya, tapi nah, sebentar tim rombongnya akan berangkat ke Manokwari, besok pagi jam 9 kita akan berangkat sana, oke, tetap stay di channel YouTube yeah. saya, boni patuli. bulan <tuk> <tuk> hormat. Eh, tuh. Ada ada ke... Seri jahat seru jahat bulan. kita turun ke bawah. Ini ada, oh luar biasa, gandeng. Ah, center, center, Yang dia paling gandeng di cara aku botak mana sih? mana paling gandeng dia? <hari>, beliau Lio, Pak, iya yo mantap? tambah ganti siwa Jalan, badan tuh anak karpet, kan, bos di ah, sana, Pak. Di di sana. <tuk kecewa> hey, well, well. Tenang, tenang. Ini buru-buru pulang. Matinya <tuk kecewa> kuari itu. Aman, Aman, aman. muka-muka. itu Balik dia pica-pica ini. bukan? Di bawah. Hai dua, hai dua, hai dua, hai dua, heim dua. Uh, Kalau ini dua, dua, hai dua, hai dua, hai m dua, hai m Kalau ini m dua, heim dua, hai dua, hai dua, hai dua, hai yeah, yeah, bapak iya, iya. dua, Bapak dua, hai <laughs> Bapak keluar hai bapak dua, hai dua, hai dua, lanjut kita cari lagi ini amber Bakin. amber Bakin barat amber Bakin timur amber Bakin raya sudah sampai di kota ya, amber Baken yang cantik cantik bukan oh. bukan bukan bukan klasis binamber tonton ah aduh saya curiga jika ke hormat hormat kembali ke eh ini klasis orang sehari orang orang luar biasa maser maser siap siap siap siap siap siap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 Klasis Ransiki, dengan klasis Atam, Atam Orang Subari. Ya. Besok ada rencana terakhir? Rencana terakhir. Pemekaran lagi terakhir. Tetap. Itu baru dibekarkan kemarin baru oh, dibikin. Luar biasa, Mama. Hmm. Siap. Halo, cantik yang di atas ini. Nah, ini HM2, wilayah 6. Kita selesai ini sidang. Ini apa yang nama? Orang Subari. Orang Subari. Oh, sekarang kita lagi di ke... kelas. Ata apa orang semari lari kelas atang atang orang semari orang semari orang, Tidakar, orang, -tab. orang Ehh, di ini kelasnya berbagai dari perempuan tuh baru baru ada hmm. bilang, ba ada yo ya, kamu lepas tombol tali, tutup to, to pulang mana Seru so, really lagi like buat Maropeh Nah ini yang kemuke pulon. Nah, ada sana. Kapan? ye. Halo <laughs> teman-teman, hari ini kita sudah lepas dari dermaga Waropen. ini dari mulai 6 kelas 100 miliar ya, orang suara, dan miliar amber keyboard, jadi miliar 100 miliar 100 mulai 100 selesai 100 miliar dan kita 100 miliar 100 miliar Al no parar Sí va, salmos y me servió hoy Jesús. di depan kapal sabuk seratus ya, jadi uh, jadi kami dari kontingen Manokwari wilayah uh, 6 kemarin kami sudah sidang di Sindode sidang sinode di Warope sudah selesai dan kami sudah pulang sementara kami berada di kapal sabuk seratus nah, teman-teman tetap mungkin diperkirakan besok pagi jam sembilan ketika jam sembilan, kita sudah tiba di Manokara atau dermaga Manokara Kota Angke. Oke, teman-teman, tetap stay di subscribe channel terus. sekarang saya berada di kapal sabuk 100 dan sekarang saya ada di atasnya lantai berapa? Eh? lantai 5 itu di belakangnya kapal sabuk 100. Ya? nah teman lihat kita hari ini mau berangkat dari dari mana? Eh, waropen. Kita mau oke? nanti jam sembilan baru kita tiba di Manokwari. Sekarang jam belakang Ini sudah sore jam Mansor, eh, <tuk> beneran tuh tinggal sekoran lagi karena itu Bukan orang punya. Iyo, berarti pas. Sil, <tuk> si baca loh. Hei ganteng, menurut Denteng, denteng, denteng Permisi ya, hormat. Halo. <Sedan> <small> oh, di... ah! Kepala suku besar Arfak, gimana aman? Sudah biasa. Kepala suku bentu nih, tetap. Kabupaten apa nih? Asuh. Hah? <Sedan> Tidak boleh kemana Tidak sementara ini Kita terus Turuhan ini Nanti dari kita Banti <laughs> Kepala juga iyo, bukan Kami ini continue Dari Sidang Sidang Sidang DMP 18 Pertempat di Kabupaten Eropa <tuh> Sekarang kita sudah Sudah jam berapa nih? Jam 4 Jam 5 Setengah 5 Jam 6 Setengah 6 Setengah 6 Selamat Selamat jam 6. Selamat jam 5. Jam 6. dan sebentar lagi besok pagi jam 9 kita di perkirakan tiba di manopare itu jam 9 nah teman-teman tetap stay di channel saya terus sampai besok pagi ini jamat dong mulai yang 6 ada di belakang saya kita mau kesan lagi teman-teman dari waropen yang berharga jangan puluh. kapal sudah sandar di dermaga mana Sudah ini kan pakai yang ini. Sudah nih. Lihat, Eh, apa jelas? Ini ah, ada jemputan, oh, mobil lagi jemputan. Ah, Tapi di bawah cerita. Mau banyak, hmm. banyak banyak. Turun, turun angkat barang dulu. Ada barang-barang di bawah kita turun, mau angkat barang-barang dulu. Oke. Oh suruh ikut barang. Hmm. bar Halo teman-teman sekarang kita sudah tiba di Manokwari. Nah, kemarin jam 10 dari Waropen, nah, kita sudah tiba di Manokwari. Oke, bisa nah, jangan lupa di like, komen dan berapa? Sampai